Halo guys, balik lagi bersama gue, Wirman Di channel gitar yang sekarang lagi ngomongin gitar Karena sekarang kita lagi mau main Minecraft Aduh gila, udah lama banget gue gak main Minecraft Dan gue udah lama banget, gue gak upload video Sorry banget Ini mungkin udah kayak sekitar satu bulan Jadi ya kalau buat ada yang nanya, kabar gue baik aja Gue gak di Eric lagi Mungkin lebih ke gue gak di tempatnya Eric Tapi gue di rumah karena lagi WFH Terus kantor juga di daerah Tanjung Duren gitu ya Jadi kalau kalian masih inget gue Walaupun gue udah gak di video erip lagi, Alhamdulillah lah Ya gue bersyukur gitu Nah sekarang gue juga jadi mau main Minecraft lagi Sekaligus juga gue mau mulai upload lagi Setelah sekian lama paus gitu ya Sekarang udah di 1.17 Aduh gila Gila gila Kalau sekarang ada yang geode nya Biome geode gitu ya di dalam goa Terus goa semua udah diupdate juga Terus ini wow Kotak-kotaknya tuh jadi agak beda dikit gitu ya By the way ini 1.17 juga kayaknya ada yang versi lebih Bagusnya gitu masih versi apa namanya Javanya banget gitu sih dari Minecraft. Jadi masih kurang bagus. Tapi ini adalah yang paling baru dari yang dikeluarin sama Minecraft langsung aja deh kita main. baru way -by -by masih ada server lama gue di sini, cuman <laughs> udah tamat gitu ya. Kita ganti uh, dengan World yang baru. Oke sekarang kita akan mencoba untuk create new World. Nama wo new World-nya Wierman dipecat nggak sama erik lagi. <laughs> aduh, kepanjangan. Aduh, kepanjangan sih ya udah. Game nya tetap survival, difficulty normal. Allow cheats ya. Gua gue takut kalau ada kenapa-kenapa sih jadi allow cheats on aja ya. Nanti kalau barang hilang, aduh sedih sekali gue. Lalu gue paling ke sini untuk nambahin bonus chest aja lumayan lah ya. tetap pack ya belum ada apa-apa. Game pros ya oke okay lah. Lanjut create nih Bismillahirrahmanirrahim. <tuh>. Pertama kalinya nih 1.17 nih gue main lagi nih guys. Apa yang terjadi? Apa yang akan kita temui? Cerita apa yang akan kita jalani? Boom. Badabum. Badabum. <tuh. <tuh. Kenapa? Kenapa selalu dari awal aja udah di dekat sama Fisher anjir. Ngesel juga gue Oke, seperti biasa ya kita nggak tahu spawn di daerah uh, apa ini tun macam oh itu dekat daerah tundra ini daerah apa namanya gue lupa forest forest gitulah ya oh ini dia nih Gue cari uhui nggak apa nggak -apa, apa, apa walaupun sedikit nge-cheat tapi emang ibaratnya gue butuh banget kali ini aja. langsung aja minecraft one pertama kali ambil kayu dan pakai stick gue nggak atau kenapa pakai stick sih ya cuman gue nggak yakin ini mungkin bisa lebih cepat di maning tangan mungkin tapi nggak akan habis habis gitu sticknya ya. coba kita iseng aja coba ya kalau pakai tangan lebih cepat oh kalau oh, gue rasa lebih cepat dikit pakai kayu lebih cepet dikit sih kayak separ sekian mungkin atau feeling gue doang nggak tahu nanti gue akan ambil kayu sebanyak banyaknya ah udah cukup sih, segini dari sini kita akan buat yang namanya crafting table anjir gue sampai lupa namanya anjir karena dari sini kita akan membuat yang namanya kapak dan kita akan lebih cepat lagi nah, kita akan lebih cepat lagi dalam memotong kayu Aja, senebang menebang Aduh Gila udah kaku banget sih, udah kakak <laughs> langsung kelihatan cupu banget <laughs> Eh, jadi apa kabar kalian guys selama PPKM ya? Disini sih gue juga cuman kerja aja dari rumah sempat ma main game pun enggak ya, cuman main Ada tuh gue main Championship Manager 2008 ya, game jadul gitu Nggak gue kontainin karena ya ibaratnya terlalu begitu doang anjir cuman milih pemain apa nih yang gua akan pakai eh gitu-gitu doang ah, Mana yang gue beli gitu Nah, kepikiran lah akhirnya ah lah gue main lagi lah Buat di kontainin gitu kan Minecraft Let's go udah lama juga kan Plus 17 nih, menurut gue sih waktu yang sangat tepat gitu ya Gue sih ada ide nih, kemungkinan gue akan bikin rumah di atas pohon I'm tree house Ya cuman gue gak tahu nih, kayu gue bakal cepet untuk dapatnya gak ya, cukup gak ya gitu kan Eh ya, So jadi gue akan coba ambil kayu sebanyak-banyaknya dulu supaya nanti gue bisa bikin rumah di atas pohon ya Langsung aja ya di sini gua kalau sudah melihat calon-calon pohon kita yaitu yang ini. Ini lumayan gede dan lumayan bagus nih ya. Gua nggak tahu naik kayak gimana ke atas untuk bikin <laughs> rumahnya. Cuman ya kita kumpulin kayaknya dulu ya. Let's go. Oke okay, sudah habis semua kapak ya Oh masih ada sisa satu tapi itu buat jaga-jaga Di sini gua udah banyak kayunya ya ada 64 lebih Oaklock, ada Oakplex juga ya udah jadi Oak -nya. Sama birch log ini akan menambah nanti tekstur dari bangunan kita ya <gaya>, Gaya banget anjing, wirman, wirman Nah gimana cara aja supaya gua bisa bikin ya Apa ya? Hmm, bentuknya kayak gimana ya? Oke gue coba dulu bikin tangga bentar Gue bi harus bikin tangga supaya gue bisa ke atas anjir Atau gak usah Kita pakai kayak gini aja ya sebagai tangga sementara males banget kayu gue juga harus dipakai tangga Kecuali tangga yang emang nanti beneran buat masuk ke rumah nah, Itu perlu juga tuh Wah by the way Udah malam anjir Wah harus buru-buru cuy harus buru-buru Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, gue jadiin ini dulu, tekstur nanti aja yang penting jadi dulu Setidaknya gak ada monster yang bisa kayak gini ke atas gitu ya Butuh kayu yang lebih banyak lagi Tapi yang mau gimana, gak akan pernah cukup sebenarnya kalau dipikir-pikirnya ada boom, ada pop Nah untuk bagian sini-sininya So sorry Ini enggak gue habisin aja ya Biar muat jalannya dan ruangan tuh banyak yang bisa dipakai Nanti gue akan lebih hias lagi supaya Gue tunggu sir sih Apa namanya yang buat Motong daun ini Tapi nanti kita bisa pasang lagi apapun. apa, -apa, apa, -apa. Oke, okay, sudah jadi guys ya Anja sudah tertutup-tutupin Gue gak tau ini tampilan dari luar gimana Tapi kita coba kita lihat dulu oh, ya, Tapi bagian bawahnya bisa bikin nge ya. Monster ya karena apa apa habis ini kita akan pasang obor dan kita akan buat obor juga nanti ya. sekarang kita bikin tangga dulu supaya kita lebih keluar masuk atau lebih enak ya nggak sakit gitu. cuma loncat. Uh, uh. gua akan ambil chestnya. gua akan ambil juga the crafting table. gua ambil juga obornya. em sosor. Huh, udah pagi ya? cepet banget. nggak berasa cuy ah mantap. <tuh> <tuh> the creeper Bantung creeper gak bisa terbang ya Oke kalau gitu kita mulai dulu ditaruh aja dulu lah ya Kan kita lagi belum rapi-rapi banget ibaratnya. Taruh dulu aja Sekalian juga ah, buat yang namanya chest Supaya lebih banyak Lebih besar kapasitas chest kita yang itu Ditambah Seperti ini gokil gak? Apaan ah, yes. sih orang biasa aja gitu ya? <laughs> Sorry gue udah gila anjir dalam main Minecraft, ih ya, Gua menikmati nikmati dulu lah. di pagi hari, awan kotak-kotak di pagi hari, matahari kotak di pagi hari. Uh, <guluh>, ya, keren ya. Tunggu dulu, nanti akan ada penambahan-penambahan, supaya lebih terlihat bagus. Biar dua ini gua rapihin dulu, nggak apa-apa. Nanti gue tambahinnya di atas biar kelihatan lebih kayak pohon, rumah pohon gitu ya. Tunggu. Ini by the way batang utamanya yang mana ya? Oh ini. Gue akan bikin tangga supaya bisa ke atas Keren gak ide gue What the fuck cuman kurang satu batang lagi Anjir aduh sayang banget ya Udah nggak apa-apa ini aja Let's go Anjir mentok Sampai di paling atas, guys. Jadi, gue beresin sedikit, cuman buat kayak, "Oh, buat ngeliat ada apa mau di sebelah sana atau di sebelah sana, dan akan gue tandai dengan obor, supaya mungkin kelihatan dari jauh. Walaupun gue gak tau bisa kelihatan apa enggak, ya usaha ya. dulu. Oh, gue sangat pengen ngejelajah ke arah sebelah sana sih, terus gue pengen ngeliat cave nya. Kuyuk, kuyuk, abis ini, yuk, yuk oke. Sekarang tinggal ngelasain tembok aja ya, supaya lebih keren. Dan akhirnya kita sudah boleh berjalan-jalan, Ria." Untuk menelusuri Minecraft 1.17 titik yang baru ini. Let's go ya, sekarang gue mau menjelajah sedikit aja. pengen ngintip aja? apa-apa apalah pakai kapak lah? Kayak di sini ada danau air tenang ya. Jadi kalau ada yang butuh air, udah ada air daerah situ juga banyak ada ayam, ada sapi. Wow, oh, di sini ada entrance menuju cave. What the fuck ini air kenapa ini? Gable kan. Aduh, gue ke cave yang mana ya? Gue nggak ada ini nih, gue belum ada obor nih <tuh>, penasaran nih gue nih Gue buat tandain di sini Ini adalah pintu cave pertama kita di 1.17 Let's go Sekalian aja kita cari koal buat jadiin obor Sorry banget nih ya Mohon tunggu sebentar Oke, sekarang ini sudah menuju ke Stone Age Nanti habis ini gue akan bikin yang namanya Kapak batu, Stone Axe gue bikin crafting table sementara di sini, karena gue mau bikin yang namanya stone pickaxe. so sorry wooden pickaxe, umur lo gak lama. kalau gitu seperti biasa ya kita akan menggunakan trik supaya kita nanti nggak tersesat pas di bawah. yaitu menggunakan obor hanya untuk di sebelah kiri, supaya nanti pas kalian pulang obornya pasti yang kanan, gitu ya. gampang banget kok. Uyuh, gila, <laughs> pasti ini Akhirnya, ngalangin bentar ceritanya. Gue mau itu apa tadi ya? Coba-coba bentar tadi, gue lihat, oh ini nih, ini. ini apa ya? Oke, oh, oh semacam fine gitu ya, semacam akar-akar, cuman dalam cave harus bisa diambilnya lewati ini sih, pakai sir juga mungkin. Ini apa nih? Sekarang gravel begini, huh, gravel juga termasuk salah satu yang bisa. Oh, dipakai sebagai pengganti dirt ya kayak tangga sementara gitu uh uh bangsat bangsat, bangsat. <laughs> monster pertama gue di satu tujuh langsung skeleton nggak apa apa easy peasy lemon squizzy kevinnya sih emang strukturnya sih udah beda sih Walalalala. Aduh Waduh Oh, hampir aja Tidak gue sisa satu anjing Makan dulu Lupa gue Harusnya kita siapin makanan dulu Kita masak dulu anjing Ya tenang-tenang Kita abis ini akan ambil stone untuk memasak Kita bikin furnace nanti di atas Let's go Kita bikin furnace Baru mau bikin Furnace, sudah ada Enderman di dekat kita ya Sudah lama gak ketemu Enderman Semenjak uh, kita berantem di dunia lo ya Pada season 1 ini Sekarang udah season 2 nih kita main ya aja. season-season Gue pindahin dulu crafting tablenya ke tempat yang lebih aman Supaya tiba-tiba gak ada creeper gitu nanti Gelap juga, gue udah lupa ada ober gue punya anjing. Nah, kita kasih tanda bikini biar keren. Oh, shit. Oh shit. Tutup dulu <laughs> Panik, panik, panik, panik Aduh, untuk gue udah dapetin crafting table -nya. Sorry ya, bentar ya Kita bikin furnace dulu Kita makan dulu, baru gue lawan anjing. Kalian, gue bikin chest dadakan dulu Buat, buat ngaruh barang-barang yang tidak terlalu penting Oh, cepat sekali kalau salmon ya Si malam ya. Oke okay, guys, jadi di sini gue akan ambil koal sama iron dulu secukupnya. Baru nanti kita akan jelajah lebih dalam lagi ya. Karena gue butuh persiapan yang lebih matang. Oke okay, sekarang adalah saatnya untuk kita bisa menjelajah lebih jauh ke bawah. Gue pengen lihat uangan sih. Sekarang Kevin kayak apa? Jangan sampai ketemu monster yang Kevin itu ya gue. gua udah lihat videonya tuh. Bisa ketemu yang kayak minotaur gitu, anjir Coba sekarang kita jelajahi lebih dalam lagi. Aduh, suara apa pula tu kayak kayak zombie kecil anjir Ah sudah duga, Gua udah duga nih. Ayo sini loh. Oh shit, oh shit, oh, shit. Wah kena dong Shit, shit, shit, shit, shit. shit Masuk yang merepotkan sebenarnya skala ini kalau gue udah punya panah aja enak loh gue belum ada string nih, uh. wah gila, uh, akurasinya ini sih parah banget kan, ampus, wah gila masih ada lagi, bisa ada creeper di daerah seperti itu, gue ini lagi anjir obor yang sebelah kanan. ara ironnya gak akan gue pakai dulu Nanti gue kumpulin ini dulu Terus gue mau cari makan anjir Gue lupa sama faktor makan anjing Mana yang bisa gue bunuh? Oh ayam <tuh> Gue gak mau telur lo. gue mau lo. Wuih, nah, ada sapi-sapi juga lumayan Ntar ya sapi nanti <tuh> teman-teman lo yang lain bakal gue pelihara kok <tuh> Cuman lo aja yang gue makan, karena gue lagi mendadak butuh banget. Oke, okay, saatnya masak memasak. <tuh> kita tunggu dulu. Oke, okay, makan sudah siap, saatnya menjelajah. Lagi, aku masih mau harus lebih jauh lagi, guys. Tadi kita kemana? Ya udahlah kita ke bawah sini dulu ya, lebih gampang. Itu Sebentar gue terangin dulu Ini apa Oh ini yang karat-karat itu ya Chopper ya Wah iya Copper <laughs> Chopper buat apa sih Gak bisa kelihatan ya Belum bisa ya raw ya Oke okay, oke okay, oke okay. Oke setelah mendapat cover Kita akan coba jelajah Lebih dalam lagi Yang gue lihat waktu di video Promosinya Minecraft ya cover baru buat Kepakainya cuma buat apa, namanya bahan bangunan gitu ya. Bahan bangunan yang nanti dia tuh lama-lama dari warna yang oranye -oran ini jadi warna yang birunya, jadi kayak berkarat gitu ya. <Gasso> Waduh, dua free hit gua. Wah, gila, gila, gila! Sabar, sabar, sabar, Regen dulu, Regen. <laughs> Refleks gue anjing. Tadi ada tukang panah lagi tuh. Sama zombie juga. Wah anjing kena lu goblok. Ayo sana, kenain ke zombie. Nice. Up. Wah. Gila. Gue veteran Minecraft bos hati-hati lo anjing. Duh. Apa itu? makhluk gua apa itu jadi sekarang ada binatang netral di gua ya selain kalau lawan yang nggak bisa dipapain kita bunuh gimana tes ya tes dia tidak menghasilkan apa-apa nah, ini wah gua nggak tahu itu apa anjir ini baru lihat loh apa itu Semut basah, yang pun, Jadi, kayak kayak kaidineter anjir. Kalau gitu, ini harusnya pakai ini gitu. dong. Itu juga, apa lagi? Oh, nggak tetap pakai ini. Siap, siap. Ini apa? Kalsit, gue nggak tahu apa itu kalsit anjir. Pasti bisa buat sesuatu juga ya. <Gasih> Di dalamnya geot. Oh ya, ya, ya, ya, ya. Oh begini dang. begini. Oh. <laughs> oh, jadi geot itu seperti ini ya, ya, ya, ya. Ah, kita buka kita buka oh ya ya ya ya sumpah norak banget tapi oke okay, ini gue bertau kalau dia ternyata seperti ini dalamnya wow kalau ini diambil gimana apa itu gelas oh amethyst shard uh bisa buat teleskop tuh kayak tadi. Oh, yang kecilnya nggak terlalu buat apa-apa ya. Kristal yang ini nih. Mantap. Walaupun gue nggak fungsinya block of amethyst ini apa lagi ya. Mungkin nanti bisa dilihat. Kalau kita udah lumayan lebih jauh. Ini juga ada sedikit blok yang berbeda. Ini sama ini. Oh, yang itu tidak menghasilkan block of amethyst. Siap, siap, siap. Ternyata ini giyotnya. ya. ya Ya, terusin ya, basalt lagi dan kalsit lagi gitu ya. Oke, setidaknya gue juga sudah ada 64 oh shit. Man. <tuh> <tuh> Wah, kenanya lumayan telak gue anjing. Bisa ada creeper ya Sumpah gue panik aja. Gue pikir diamond soalnya mirip-mirip. Ya gue akan pulang dengan tiga Uber lagi paling guys. Jadi ya tenang aja. Ada tergiot, dan sekarang lebih besar. Wah, ngerti <sir> lagi. Oke, oke, gue juga gak tau fungsinya giote ini apa sih. Sebenarnya, man, gue nge aja kayak, oh akhirnya ada sesuatu yang baru dalam cave gitu kan, daripada cave yang membosankan. Oh, itu bisa jadi sumber cahaya juga yang kecilnya. Oh, ya, iya, gue tambah uber sedikit aja. Gua harus simpen koal gua baik-baik soalnya Jadi ya, ini untuk Hanya supaya bisa kelihatan nih pas gua lagi mau ngambil Amethyst-amethyst ini <Gasih> Jebakan Batman Let's go, gua pengen coba bakar amethyst Gak bisa Koper ya pasti bisa lah ya Soalnya kayak iron gitu Kita lihat coba apa efeknya Gak boleh bikin furnace baru sih Biar lebih cepat ya nah, Ditunggu sebentar ya guys Kita masak-masak dulu soalnya Bakar-bakar <laughs> dulu Tadi amethyst shard-nya Bisa jadi Block of amethyst Cuman gimana caranya Dapetin amethyst shard Cuman dapet dari yang tadi kayak gitu doang ya sementara bakar-bakar kita bikin barang-barang lain ada silver banyak Gue bikinin armor-armor dulu mungkin ya sama barang-barang yang penting seperti kayak gini nih pedang armor, eh pedang armor pedang iron, semua yang berbau iron peralatan sudah lengkap, tinggal mungkin habis ini uh, shield ya belum ada kayu, jadi nanti aja aku penasaran ini si spyglass oh, Oke. Okay. Di mana tadi coba ah bikin ah wow <laughs> keren keren keren keren gitu dong eh, ada sesuatu yang baru nih bisa jadi penjelajah anjir, wah mantap mantap mantap suka banget ini favorit gue sih <laughs> buat ngintipin cewek gitu kan apa sisanya di sini emang buat bahan bakaran, aja let's go kita pulang. Oke sekarang gue lagi rapi-rapihin dulu sebentar Gue akan taruh ini blok ametis Gue gak tau mau buat apa dulu ya gua lebih baik simpan dulu oke okay guys segitu dulu konten dari gue jadi wow kita mendapati geot langsung di cave pertama kita langsung ada apa tuh binatang juga yang nggak jelas tadi di air wow 1.17 ini akan menjadi minecraft yang menarik lagi buat gue mainin ya gitu ya oke kalau gitu sekian dulu konten dari gue terima kasih yang sudah menonton jangan lupa untuk like komen dan subscribe buat kalian yang juga mau gue main lagi ke minecraft langsung aja komen di bawah kita akan terusin atau tidak minecraft 1.17 titik oke okay, kalau gitu gue Wirman pamit undur diri dulu, keep rocking headbanging, peace out x Forever, jangan lupa sekarang semuanya official, langsung aja beli ke IG-nya bu bye-bye